Halo teman-teman kembali lagi dengan Super Lana Halo Super Lana kita akan mencari apa dek mencari mainan oke dengan ember ayo kita cari yuk ke sana itu ya, ayo cari mainan kita tahu nggak mana yang di mana dek di mana ke no. ayo cari nggak lari aduh lari mana ya dek mana mainannya ya oh iya itu apa dek Oh, tirek mana lagi? wah oh, iya tirek warna hijau pinjam dulu bapak. udah dapat mainan warna hijau tirek. uh ya cari lagi di mana ya dek? udah hmm. cari mainan lu. Uh. uh apa itu dek? itu apa? uh singa mana lagi yuk uh, iya uh bagus ya terek warna oranye uh, bagus mana lagi deh hmm, nah ini apa deh uh terek warna hitam uh hibat. masukin ember uh, ini uh terek warna coklat uh, hibat masukin mana lagi ya? uh ini tirak warna hijau hmm, Mana lagi ya, dek Eh hey, coba cari kesana yuk hmm, hmm. Gimana cari mana ya dek Ada de lagi ada oh, Ini stegosaurus dek Lagi makan tumbuhan dek Wih Masukin ember Wah ayo cari mana lagi ya kesana lagi Tirek, mana tireknya ya? Wah, apa itu? Besar sekali ya, Dek? Tuh, ibu tirek ini, Dek. Uh, besar sekali. Wih, Kepalanya ada tiga, Dek. Coba hitung, Dek. tiga. Uy, hebat, ada sayapnya. Sayapnya ada berapa, Dek? Dua. Kakinya? Kakinya ada berapa? Turi. Ayo masukin ember Muat gak embernya Dek Oh gak muat Dek Udah dulu ya Ayo coba dihitung di rumah yuk Ayo Masukin Ntar sini bantu Bapak, bapak. Ah Dapat banyak kita ya Dek Oke coba dihitung Taruh meja dulu Woi, besarnya dinosaurusnya besar ya dek. Oh, ada sayapnya taruh sini. Ada apa-apa lagi dek? Apa itu? Aos. Saurus iya dinosaurus. Mana lagi? Ini. Oh iya itu apa dek? Anaknya. anaknya. Oh iya anaknya. Anaknya dino yang besar ya, dek, apalagi dek. Coba ambil lagi, taruh sini dulu. Wah itu, yang itu keraja. Itu apa itu? Hari Mana lagi? Oh iya, taruh lagi. Oh iya, Stegosaurus. Mana lagi? Iya anaknya oh iya taruh situ oh iya copot kakinya di mana ya dek wah hilang kakinya taruh sini dulu wah kasihan ya dek itu tinggal berapa itu tinggal satu itu masih ada dalamnya uh hijau iya taruh sini manis uh iya tiraknya warna orange wah hebat taruh sini Ya, nah, celananya ke sana yuk. Coba hitung. Hmm, dapat berapa, Dik? Wow, oh. dapat banyak celana. Coba hitung dapat berapa celana? 1 2 3 4 5 6 7 Delapan, sembilan, wah dapat sembilan. Oke, sekian dulu video dari Delana Bye bye.